Harga Toyota Avanza, Rush, dan Raize setelah diskon PPnBM turun jadi 25%. Per September, harga mobil yang mendapatkan diskon PPnBM mengalami kenaikan sebab periode PPnBM 0% sudah berakhir pada Agustus lalu. Kini mulai September tahun 2021, diskon PPnBM hanya dikenakan sebesar 25%. Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan nomor 77 PMK 010/2021, diskon PPnBM 100% sudah tidak berlaku. Berdasarkan aturan itu, per September sampai Desember diberlakukan diskon PPnBM 25%. Berikut rincian periode diskon PPnBM berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 77 PMK 010 2021. 100% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak April tahun 2021 sampai dengan masa pajak Mei tahun 2021. 100% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak Juni tahun 2021 sampai dengan masa pajak Agustus tahun 2021. 25% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak September tahun 2021 sampai dengan masa pajak Desember tahun 2021. Dengan turunnya diskon PPNBM dari 100% menjadi 25%, harga mobil juga mengalami kenaikan. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Tam Anton Jimmy Suwandi, mengatakan pihaknya sudah menyesuaikan harga mobil Toyota. "Ia ada kenaikan harga menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk PPnBM," ucap Anton kepada Detik.com. Rabu, tanggal 1 September tahun. Berikut daftar harga mobil-mobil Toyota yang mendapatkan diskon PPnBM seperti dikutip detikcom dari website resmi Toyota. Harga Toyota Vios, Vios EMT, Rp299.500.000. Vios GMT, 317.700.000 rupiah. Vios GCVT, 333.000.000 rupiah. Harga Toyota Yaris Yaris GMT-3 Airbus 262.500.000 rupiah Yaris GMT-7 Airbag 267.400.000 rupiah Yaris GCVT-3 Airbag 273.100.000 rupiah Yaris GCVT-7 Airbag 278.000.000 rupiah Yaris SMT GR Sport 3 Airbag 283.700.000 rupiah, Yaris SMT GR Sport 7 Airbag 288.600.000 rupiah, Aris SCVT GR Sport 3 Airbag 295.100.000 rupiah. Yaris SCV TG Sport tujuh Airbag dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah, harga Toyota Avanza, Avanza 1.3 titik e tiga Estdnt seratus Avanza 1.3 ESTD Rp208.500.000 Avanza 1.3 EMT Rp199.900.000 Avanza 1.3 EAT Rp210.900.000 Avanza 1.3 GMT Rp217.500.000 Avanza 1.3GAT, 228 juta rupiah. Harga Toyota Veloz GR Limited. Veloz 1.3MT GR Limited, 232.600.000 rupiah. Veloz 1.3 ATGR Limited, 244.200.000 rupiah 1.5 MTGR Limited, 244.500.000 rupiah 1.5 ATGR Limited, 256.000.000 rupiah Harga Toyota Rush, Rush GMT, 259.400.000 rupiah Rush GAT, 269.600.000 rupiah Rush SMT GR Sport, 270.800.000 rupiah Rush SAT GR Sport, 280.900.000 rupiah Harga Toyota Raize. Raize 1.0 TGMT ton, rupiah. 1 TGMT ton Rp232.600.000. Raize 1.0 TGMT 2 ton Rp235.000.000. Raize 1.0 TG CVT 1 TGCVT ton Rp246.600.000. Raize 1.0 TG CVT 2 ton Rp249.000.000. Kais satu titik nol tgr cvt satu ton dua ratus lima puluh delapan juta rupiah. Kais satu tgr cvt Tuton ton dua ratus enam puluh satu juta rupiah. Kais satu tgr cvt tss satu ton dua ratus rupiah. Kris 1.0 TGR CVT TSS Tuton, 281.200.000 rupiah. Kris 1.2 GMT One ton, 1 One ton 214.300.000 rupiah. Kris 1.2 GCVT 1 ton 228.200.000 rupiah. Demikian info terbaru dari kami tentang harga Toyota Avanza, Rush, dan Rise setelah diskon PPNBM turun jadi 25%, semoga bermanfaat, salam car 2 channel.